Banyak ulama-ulama yang menerapkannya Untuk berijtihad Untuk membuat hal baru Tentang keputusan hukum Banyak Dulu nggak pernah terbayangkan Kita bahwa Dam ya Dam tenggene haji Sampai over, over, over capacity Sampai buang-buang Makanya Melalui makosid syariah, banyak ulama yang beristiad bahwa e, kalau daging dam tersebut dikalengkan, dibagikan ke fakir miskin non haram, bagaimana? Ada yang mengatakan boleh tentu. Eh, ada yang mengatakan tidak boleh tentu, karena memang teksnya terbatas pada fuqara tanah haram. Ada yang mengatakan boleh-boleh saja. Fukorok tanah haram, tersebut mansub di situ ke tanah Haram karena memang melakukan hajinya di tanah Haram bahkan boleh nggak untuk di eh, di ta eh, di jadi eh, hasil daripada pen, apa namanya daging olahan dam tersebut dijual hasilnya untuk membantu kemanusiaan boleh nggak Tentu ada yang mengatakan tidak boleh karena jalur kemanusiaan itu tidak hanya dam saja, bisa sedekah bisa zakat dan seterusnya harus dam, karena dam memang sudah porsinya memang untuk fukoro dan masakinya tanah karun tapi ada juga yang mengatakan ya dengan makosid syariah ini apalagi hukum perbankan apalagi hukum perbankan banyak sekali fatwa-fatwa yang terbarukan, makanya makos itu syariah. Tentunya, kita sebagai santri harus ya, harus menelisik lebih jauh lagi. Sebenarnya, jangan terlalu gegabah menggunakan makos itu syariah, meskipun kita juga tahu bahwa ya benar, takoyu akam di zaman berubahnya. Boleh berubah hukum sesuai dengan kondisi seperti Amul Maja'ah, Sayyidina Umar. itu Sayyidina Umar tidak memotong tangan orang yang mencuri karena faktor paceklik. Tapi kan ada faktor-faktor yang mengitarinya. Tidak boleh kita mengatakan perubahan adat, pola pikir, kebiasaan manusia yang terlampau manja, berubah hukum, terlampau genit bisa merubah hukum, tidak bisa. Jadi, tidak bisa. Kalau masih ingat Alal Alfasi, tokoh perjuangan maghrib beliau mengatakan pada saat ini, ya kalau tidak salah ini tidak salah, seperti yang diungkapkan dalam e, profilnya di di, di, di di kajian kami dulu, beliau sampai e, beristighat bahwa saat ini Poligami Bisa menimbulkan fitnah Maka ia bisa berubah menjadi haram Bisa Memang bisa Tapi itu pun Tidak perlu diungkapkan lagi Nikah saja bisa jadi haram Nikah saja bisa jadi haram Ingat Nikah Oke hukum asal mubah Sunnah jika sudah mampu Muda dan juga mampu bisa wajib jika tidak mampu, sudah sudah mampu dan jika tidak menikah dia akan melakukan dosa yang lebih. dia akan melakukan dosa dan itu sudah taraf mutayakkin sudah taraf madinuna bisa juga makruh kalau dia tidak punya persiapan bagaimana cara menafkahi bisa jadi haram tentu banyak faktor jika dia tidak bisa menafkahi. Jika pernikahan tersebutnya kalau bisa membuat fitnah juga, ya nggak hanya artinya apa? Nggak hanya poligami nikah pun bisa haram juga. Tentu kita harus uh, kuat di dalam tasawur tasawurul masail karena al-hukmu bisya'i al-hukmu faron hukum atas sesuatu itu hanya cabang daripada kita menggambarkan permasalahan. Nah, beranjak lagi. Banyak sekali, makosit, makositnya dulu. Makosit, makosit, baik. Makosit kuliah yang kita tahu, yang lima itu, tapi ada turunannya. Makosit dulu, iya. Setiap ibadah, setiap syariah, itu pasti punya makosit, baik kuliah yang lima tadi. Hafidin, Hafidnafas, hib... dan seterusnya. Ada yang namanya just iya. Misal Hafidul mal itu karena apa? Wajul mal karena apa? Bisa menolong eh, apa namanya fakir dan seterusnya. Meskipun ya, di dalam bab zakat rata ada beberapa yang tidak makluliatel makna. Tapi di dalam makosid syariah boleh karena makosid syariah ini. Tidak seketat kias dalam mencari uh, ilah hukum. Dia boleh mempergunakan hikmah di daf'i hajatil fakir kalau masih ingat di Bapak Rokot itu tidak menjadi bisa tidak bisa menjadi ukuran di dalam kewajiban berzakat. Kenapa? Semestinya kalau alasannya atau kalau ilahnya adalah dafu hajatil fakir, semestinya mutiara juga harus. Dizakati Kenapa Kok gandum yang wajib dizakati Mutiara yang notabene Lebih mahal jika kita Apa namanya Menimbangnya dibandingkan gandum Itu kenapa kok tidak wajib dizakati Dan seterusnya Itu pasti ada faktor atau ilah yang Maquliatil makna dan rumah maquliatil makna Nah kalau maqasid syariah Boleh Pergunakan rumah maquliatil makna karena apa karena posisinya kalau di dalam madhab syafi'i lebih rendah ketimbang kias, dia hanya sekedar mulhak, mulhakun bil ma'salih Diilhakkan, diemper-emperakan tanggini kemaslahatan, ya, Di diemper-emperakan tanggini kemaslahatan, tapi tetap juga harus musnadah tanggini liddalil an -nutqi. Harus disandarkan pada dalil nutki baik Quran maupun hadis. Banyak sekali sekarang sudah banyak kitab makosit syari'ah yang membahas tentang eh, apa namanya cantolan eh, doa bid doa bid tentang kemaslahatan seperti eh, ashahid As imam Said Ramdan al Buthi punya kitab juga doa maslahah maslahah-maslahah yang diakuisisi uh, yang boleh dipergunakan dalam tasyri'. Nah, kitab niki mansub tenggene bin bin Abdussalam sang, salah satu yang meriwayatkan di kitab niki mansub tenggene adalah Kasfud Dunun nggih. kalaian menisbahkan kitab muridnya Isyutin itu tidak hanya syafi'iyah saja imam ulama terpandang Madhab Malikiyah bukunya uh, kitabnya keren-keren al-Furuk fi anwa'il ahkam seterusnya yang jadi pegangan mazhab maliki ya. Pegangan yang muktamad di dalam mazhab Maliki ya. Bismillahirrahmanirrahim. Shallallahu alaihi sayidina Muhammad dan mungkin-mungkin paling rahmat bagi seluruh Allah ala sayidina kita Baginda kita Muhammad, rupa Nabi Muhammad wa ala alihi dan ngatasin keluarga Nabi Muhammad Asalim As namugim paringin keselamatan. Sapa Allah tasliman kelawan. pemberian keselamatan dengan temenan. Kuala syekh al-faqih. Ngendikan sopuk. Asy' al-faqih kang ahli faqih. Al-imam rupan imam al-alim kang alim. As Asayid rupane bendara al-fadil kang unggul. Muftil muslimina kang dadi muftine ni muslim kabeh. Baqiyatus salafus salih kali ini piro-piro salafus salih rupanya Aizzuddin Abu Muhammad rupanya Abu Muhammad Abdul Aziz namanya Abdul Aziz Ibni Abdus Salam nanti putranya Abdus Ibni Abil Qasim nanti putranya Abil Qasim As-Sulami bahasa Sulam As-Syafi'i tambang syafii mazhabi ai mazhaban Hafiz semoga ngreksa ing Aizzuddin sapa Allah wa abqalan mugi Ditepakan siapa Allah yang izutin, waraudia sib pakok pakok karena ulama niku ada yang mengatakan rohai bakok waraudia al muking ridho ni anhu siapa Allah anhu sakai izutho arudhala muking ridho akan siapa Allah yang izutin, di kelawan anugerah Allah wa karmilan, kelawan kamulian atau loman Allah. Kitab As-Saum wa fihi 10 fasal. Ta'hikin kitab puasa dan iku tetap ing dalam puasa asyratu fusul. Kitab As-Saum Asyratu Fusulin ta'i 10 biroto fasal. Al-fasal awal ta'i fasal kang pertama fi wujubihi. Ing dalam nerangakan kewajibane puasa. Qala Allah Ta'ala. Wa'azza wa jalla. Maha <tuh> menang Maha Agung ya ayu alladhina amanu kutiba alaikum usiyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum laallakum tattaqun ya ayu alladhina huwung akeh amanu kang pada iman sopa alladhina kutiba wisdinn kitabakan tekesedinn farduwaqn alaikum ngatasi sirakabeh apa usiyamu kuasa kama oleh den fardu'akan 'ala alladziina apa-apa asiyam 'ala yang ingatasung oke okay? min qablikum sakeng sedurunge sirakabe la'an lakum mugi-mugi sirakabe menawa-menawa sirakabe ku tetakuna padha takwa sabar sirakabe puasa ini juga kegiatan ibadah pada umat-umat terdahulu maka nang mengatakan ee eh, Puasa terbaik niku apa? Puasanya? Nabi? Nabi Daud. Ketentu kanjing Nabi melalui berbagai era-era fase-fase kenabian. Maka syariat Nabi adalah syarih pamukas tentu yang terbaik bagi umat. Sholat juga begitu. Sholat juga mengumpulkan tata cara sholat-sholatnya Nabi-Nabi terdahulu seperti dekat rumuin salat subuh salatnya nabi siapa duhur nabi siapa, itu ada semua dan semuanya dikumpulkan oleh nabi tentu dengan ee, penurunan syariat sebagai pamungkas yang terbaik Panahu nahute makna nih lakum taatakuna na pada taqwa sirakabi an-naro pada wudi an-naro ingrekat bisaumihi wattib bisaumihi dengan apa takwa terus bisaumi kelan muasani asyiam karena apa fa innasau ma'krona muasani asyiam iku sababun jadi sebab li ghufranil dzunub maring pangapurani pira-pira dosa ala dzunub wa al mujibati kang bisa netepakan apa dzunub lin nari Lalakum tataku untuk kalau kamu apa namanya bertakwa puasalah karena puasa ini bisa menjadi penyebab untuk dihapusnya dosa yang mana dosa tersebut bisa menjadi al yang mewajibkan atau yang menyebabkan kepada neraka. Afis sahih halan iku tetap ing dalam Bukhari Muslim, sahih Bukhari Muslim 'anin Nabi sang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ikhtisna kanjeng Nabi kuqala ngendikan sang Kanjeng Nabi buniyal islamu ala khamsin. Buniyaden bangun apa al-islamu islam ala khamsin ngatase lima hal. <tuh> Siji ala anta'budat. Ne tepi ngatase yenta ta ibadah sira. Allah ing Allah. Atakfur alanto, ngafiri, nyento mengingkari atau kafir sirabima kelawan perkara duning kang seliyane Allah. Loro wa iqamat wa iqamis shalah lan njumenengaken shalah, wa ita'iz zakalan numekanizakat, wa hajjul bait lan haji hajib bait badul bet, haram. Asumi Ramadan terakhir puasa Ramadan. Ini menjadi asas bangunan Islam, asas bangunan Islam. Karena Ali mengatakan bahwa bangunan Islam ya ubudiah, ubudiah. Baik ibadah sing mahdoh, sholat, ibadah, fi'li fi wa Wa imsaki, okay? Okay. maupun sing ibadah kaitai zakat zakat itu ibadah karena ada hubungan sosial gak hanya taluk ta atau apa namanya hubungannya hanya pada Allah saja tapi pada manusia sesama Terus bagaimana dengan bab muamalah, bab jinayat, bab kobok dan seterusnya. It, sebuah aturan itu pasti punya inti. Agama juga punya ajaran inti. Nah kalau sudah ya kalau misalnya ita uzakah hajul bed puasa Ramadan. Itu berarti sudah menjalankan Islam. Maka di Indonesia, kita kontekstualisasi ya. Di Indonesia sudah menerapkan asas bangunan pemahaman Islam. Meskipun ya, meskipun kata yang pihak sana enggak kafah. Jelas di Indonesia. Di dunia enggak ada yang ideal. Kita berusaha untuk menerapkan Ajaran-ajaran Islam dengan cara yang konstitusional. Pun juga warga Indonesia boleh sholat. Bahkan ada diatur waktu oleh kemenat, zakat. Bahkan sekarang dibikinkan badan, badan zakat, baznas. Bahkan punya setiap organisasi punya seni sendiri-sendiri, laz, lazismu, lazismu, dan seterusnya haji bed juga begitu, diatur oleh negara, difasilitasi oleh negara, bahkan haji kita lebih murah. Haji kita lebih murah, karena pinternya ekonomi-ekonomi kita ya, bahwa haji itu uangnya bisa diputarkan agar keuntungan ke negara bisa lebih tinggi dengan biaya haji yang lebih murah. Ingat, biaya haji dari Mesir berapa? Dari Mesir itu, saya terakhir pulang, sekitar 2.500 sampai 3.000 dolar US. Sekitar waktu itu currency-nya masih 1,4. Berarti ya sekitar 40 juta. Sama seperti Indonesia, padahal Mesir dengan Saudi relatif dekat. Hanya satu jam perjalanan pesawat terbang hanya satu jam menghabiskan perjalanan pesawat terbang. Berbeda dengan Indonesia yang menghabiskan perjalanan terakhir saya itu 10 sampai 12 jam. Saudi Airlines sampai ke Cengka, eh, sampai ke ya, bandara. soekarno Hatta itu 10 sampai 20 jam. Tentu afturnya lebih banyak. Aftur apa, eh, apa bahan bakarnya lebih banyak. Juga apa namanya fasilitasnya tidak sebaik Indonesia di sana itu makan sendiri tidak ada catering tidak apa apa dari Indon dari Mesir dari Mesir apa anak-anak ha yang haji dari Mesir itu nggak satu satu flat sat satu rumah itu untuk naruh barang saja itu udah penuh maka rata-rata anak-anak Mesir kalau haji ya ke rumah teman-temannya yang ada di Saudi nah, Kita sudah ada nizamnya Puasa Ramadan pun sudah ada pengumuman Ifbat Ramadan Ifbat hari raya sudah Sudah diumumkan oleh Pemerintah Maka sudah final bahwa pemerintah Sudah menjalankan Hadis nih punya Islam wala sudah memfasilitasi agama Islam, ya, sudah memfasilitasi. Memang, iya, banyak kekurangan. Jinayat tidak sepenuhnya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Muamalat juga masih tidak sesuai dengan yang kita harapkan, tapi pemerintah sudah memfasilitasi. Ada ekonomi Islam, perbankan Islam sekarang juga sudah mulai apa namanya berdiskusi tentang. Hukum-hukum uh, dari Islam bahkan pernikahan juga munakahah juga awalsasi ya sudah sudah menjadi hukum positif dan seterusnya bertahap orang pasti bertahap Anda jangan Anda jangan menuntut untuk sekaligus Kiai Sansuri yeah. itu ya Anda berjuang dong di parlemen. Anda mencalonkan diri, Anda punya banyak suara, Anda punya lobby yang kuat di parlemen. Seperti Kiai bisnis Ansuri menggolkan hukum perkawinan ala Islam menjadi undang menjadi undang-undang. Harusnya perjuangan sampaiannya seperti itu. Pendanaan kuat, apa suara kuat, lobbying kuat. Anda juga harus pintar di, di parlemen dan seterusnya lewat jalur konstitusional lah yang kita sepakati karena kita niki tidak tidak oh dah menurut uh, wapres menurut uh, sinten maruf ⁇ amin dah atau Darussalam menurut keputusan di banjar apa namanya M uh, mutamar di putih banjar masin kiai eh? banjar masin salam Al-faslu fi fadail wallahu a'lam bissawab